Ini haria gua meru chan ja. da Ini my number lo Ini my number lo Byna Byna Ini byna Byna Guys, mari kita ghibi vokno Nippon. Kembali malam, Mama Bruin, Harrya buat Meru-chan. Jadi hari ini aku kasih hadiah Meru-chan. Jadi reaksinya gimana? Kita coba lihat yuk. Ya, Meru-chan. <laughs> Oke, okay, Meru-chan, udah siap? Satu, dua. Hadiah Hadiah-hadiah Mau? Mau coba? Mainan baru lo? Ini warnanya bibit Jadi mungkin buat hai, bisa hai, hai, lebih jelas ya Soalnya Baru-baru ini hai, hai, hai, hai, Terus gigi Jadi mainannya kayak Buat itu hai, ya hai, hai, hai, Lucia bisa jilat oh, Ay, ya, ayo coba ini buat ini. Lucia Ah? Zilla jari sendiri dari hari ini mainannya ini terus ini ada bunyi juga keto Jepo enggak? Jepo enggak? Main main Sekarang dia apa ya? Main kayak gini jadi oh oh oh Cek dulu, cek dulu Setan gak ini mainannya Tapi kelihatannya kepo ya Belum tahu ya gimana main Coba, Mirjan terbalik yuk. Akhirnya dia jirat-jirat Ukuran juga cocok Kirain? Mungkin yang gitu Tapi ya ternyata terus ini <laughs> Bola juga main Pakai pake kaki Gimana Meru-chan? Senang gak? Kayak candy ya Lollipop Loll. Bagus! Syukurlah! Terima kasih ya buat Oma Mercon Hari ini sampai di sini dulu ya Hope you enjoy this video And see you in next video Bye bye Thank you Mama